Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa hari ini kegiatannya masih libur ya saudaraku Ya karena kemarin itu kurang enak badan Jadi tadi pagi itu Mau berangkat kerja masih belum memungkinkan Jadi hari ini libur dulu Terus acara hari ini Saya mau menjenguk saudaraku ya Mungkin ada beberapa teman yang sudah kenal atau mungkin yang baru kenal, oke? Okay. Halo Lur saya udah nyampe di rumahnya beliau tapi kelihatannya tutupan ya. Apa masih di rumah sakit ya kelihatannya? Uh, gimana ini ya? Kalau rumah sakit itu saya kurang tahu juga sih apa. Saya nanya-nanya dulu ya mungkin di posisinya ini enggak ada orang juga di sini nih saya mau nanya siapa ya apa mungkin di tetangga sebelah ya uh, gimana ini ya hai hai hai hai hai hai ntar kayaknya saya harus jalan ke rumah saudara saya dulu ya kayaknya ya. Nah, kalau memang harus ke rumah sakit coba saya mau nyari teman dulu lah. mudah-mudahan ada yang tahu juga rumahnya Oke terima kasih Alhamdulillah akhirnya sudah nyampe ini di rumah neneknya beliau ya di Mas Aldivo uh, jadi ini saya sudah nyampe nah ini saya ndak saya videoin ya ini cuman saya miduin saya sendiri saja mm. jadi saya ngobrol-ngobrol sama beliau ini ya dianya sudah bisa bicara sudah nyambung sudah bisa ketawa-ketawa juga ya ini tadi mm. Alhamdulillah udah nyampe rumah saudaraku uh, Ini tadi kehujanan uh, Ini kondisinya agak gerimis gini uh, Gerimis uh. Ini agak basah ini kehujanan ini uh. Dia basah kayak gini uh. Uh. Uh. Uh nah Hujan itu Mas nah kelihatan ya. Kondisinya gerimis. Ah. Nah, ini baru nyampe rumah ya barusan. Ah sekitar jam berapa ini ya? Mana jamnya kok nggak kelihatan ini? Oh, jam 5 nyampe rumah ini sekarang. Ah. Jadi singkat ceritanya saya tadi itu di sana bertemu sama. Beliau nya langsung ya sama adivonya terus kemudian di sana tadi itu bertemu dengan ibunya kemudian dengan neneknya terus kemudian dengan adik punanya uh, adik punanya siapa ya uh, adik sonaido channel kalau nggak salah itu namanya tadi uh, jadi beliau itu Tadi itu saya nanya-nanya ke ibunya itu mulai dari Senin kemarin ya udah dibawa pulang dari rumah sakit. Jadi di rumah itu berarti sudah semingguan ini dirawatnya. Uh, terus jadi keadaannya itu masih belum bisa aktivitas seperti biasa, masih belum bisa ya masih rebahan seperti itu. Uh, jadi ya mohon maaf tadi itu saya tidak bisa membuat video langsung dengan mas Aldivo-nya ya karena saya enggak tega sih mau saya buat video juga jadi ya saya cukup cukup bercerita saja ya di sini seperti itulah kondisinya. Terus teman saya ada yang nanya tuh. "Sampean kok kenal Aldivo itu dari mana, Mas?" ya bukan kenal lagi itu ya, seperti saudara saya sendiri sih. Walaupun jarang bertemu atau hampir tidak pernah ketemu. Jadi dulu itu dia itu ya teman satu sekolah, waktu SMP, waktu SMK seperti itu. Dan SMK pun dulu itu ya sempat satu kosan, satu mes, lah, beratnya satu PKL di waktu SMK. Jadi ya bukan kenal baru-baru sekarang ini bukan sudah dari dulu kenalnya seperti itu. Nah, sebenarnya saya itu ya dulu sering disuruh ke rumahnya, disuruh main ke rumahnya, tapi saya selalu bilang iya iya, tapi tidak kesana kesana. nah ya mungkin dengan kondisinya yang sekarang itu saya jadi bergerak untuk kesana ya karena mungkin ya baru pertama kali ini beliaunya itu sakit sampai separah itu. Karena setahuku ya nggak pernah juga sih merasakan sakit sampai separah ini atau sampai selama ini Ya kawan-kawan itu biasanya ketemu saya waktu di pasar itu ya Ada kawan-kawan satu sekolahan itu Mau ngajak jenguk terus kemudian itu malah saya itu tahunya ya dari teman-teman sekolahan itu Soalnya saya, saya kan aktif di Youtube ini kan baru bulan Januari kemarin ya akhir Januari jadi ya kurang tahu juga perkembangan di Youtube nya seperti itu Nah ternyata di Youtube itu pun sudah banyak yang jenguk, sudah banyak yang liput seperti itu Nah jadi ya saya suka ya akhirnya saya, saya saya sempatin lah ini tadi, mumpung saya tidak kerja Jadi saya ini libur dari Sabtu kemarin sampai hari ini ya kalau kemarin tuh memang barusan masuk angin Kalau hari ini tadi pagi itu mau berangkat itu hujannya agak lebat Jadi ya nanti daripada saya lebih parah lagi Sakit atau mungkin kehujanan Ya saya akhirnya saya liburkan juga hari ini tadi seperti itu Nah, nah ya intinya Mas Aldipo itu Intinya ya sekarang masih dirawat di rumah uh, Tapi bukan di rumahnya yang Di desa Kalimurunggi itu bukan Di rumah neneknya yang berada di desa Andiha Seperti itu uh, Ya saya mohon doanya juga buat Teman-teman semuanya Bagi yang Kenal maupun yang baru kenal Sama beliau yang mudah-mudahan di diberi kesembuhan mohon doanya bersama seperti itu biar bisa beraktivitas setia kala apabila ada teman-teman yang ingin menjenguk mungkin ya saya saranin mungkin jangan tami rame ya karena kondisinya juga kan masih belum terlalu fit ya mungkin satu atau dua orang itu sudah cukup sih saya rasa enggak perlu rame-rame soalnya beliau tadi berpesan juga sih kalau jenguk itu uh, ya mungkin nggak jangan sampai rame-rame seperti itu juga sih kan mungkin di si Mas Aldi punya juga itu nanti mungkin nanti kalau mau jagongi atau mau ngajak bicara itu juga nanti mungkin ya agak terlalu apa ya diharapnya agak terlalu mengganggu atau gimana gitu ya. Intinya seperti itulah ya. Jadi ini tadi saya sendirian ke sana itu seperti itu. Uh, Oke okay, sadaraku ya intinya saya mohon kita doakan yang terbaik juga buat Mas Adipung mudah-mudahan lekas sembuh. Uh, dan saudara-saudaraku semua yang mungkin kurang enak badan juga saya doakan semoga lekas sembuh juga dan bisa beraktivitas seperti sehariannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.